Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sadri wa amri min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala kerana kita dapat bertemu di dalam sebuah lagi rancangan kita, rancangan tahsin bacaan Al-Quran, di mana insya Allah untuk permulaan kita akan bermula dengan surah Al-Fatihah, kemudian kita beralih kepada surah-surah lazim, bermula dengan surah Al-Fath sehinggalah surah An-Nas, dan insya Allah jika diberi kesempatan kita akan beralih kepada juzuk yang pertama dan seterusnya. Sebagai satu inisiatif aa, kepada kepada kita kata apa, mana-mana orang yang tidak diberikan kesempatan untuk pergi keluar aa, belajar mengaji disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Aa, misalnya, kita kata PKP, eh, tak boleh keluar, tak boleh pergi masjid dan sebagainya, bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak membaiki bacaan Al-Quran kita. Maka, diwujudkan program sebegini aa, sebagai membantu kepada golongan-golongan sebegini. Namun, aa, yang lebih baik dan yang patut diutamakan adalah kita belajar membaca al-Quran dengan bimbingan uh, guru yang berkelayakan dan ini kita kata hanya sekadar-sekadar sebagai suplemen sahaja. Baik. Jadi kita mulakan dengan surah yang pertama sekali iaitu surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم wa'ir al alaihim Oke okay, baik jadi kita masuk kepada setiap satu daripada ayat Oke okay, oleh karena oleh karena uh, istiadat tak bertak dalam kita kata apa dalam Penulisan Mushaf, penulisan Mushaf. Jadi antara benda yang patut diberikan keperkahanan pada uh, Al Istiada adalah pertama sekali, A'uzu, A'uzu. Uh, pertama sekali, Hamzah, baris atas, Hamzah Mavtuhah. Kemudian huruf Ain berbaris depan, Ain, uh, Ain berbaris depan. A'uzu, jangan A'uzu. Jangan a'udzu, jangan a'udzu. Jangan baca kedua-duanya dengan huruf yang sama. Dua-dua huruf hamzah dua, atau pun dua-dua huruf ain. Tak boleh. Satu huruf hamzah pertama sekali huruf hamzah, kedua huruf ain. A'udzu. A'u. A'udzu. A'u. A'udzu. Okey. Kemudian A'uudzu billahi minasy syaithaan syayta huruf tebal ataupun istilah tajwidnya huruf isti'la huruf isti'la jadi bila huruf isti'la bunyi tebal minasy syaithaan syayta nirrajim Syaitanir rajim, okay. Syaitanirrojim rajim, Lepas huruf jim ada ya Huruf ya Huruf ya mat ke Kemudian diakhiri dengan huruf Mim okay. Dan kita berhentikan Dan kita berhentikan bacaan kita pada huruf Mim Maka otomatik huruf ya mat tadi tu Bertukar menjadi mat Mat Arid lisukun Mat arid lisukun Mat arid lisukun mat Mempunyai harokat dua harokat ataupun empat harokat ataupun enam enam harokat. Baik. Tapi maknanya kita ada kebebasan untuk pilih sama ada nak baca pendek dua harokat, nak baca pertengahan panjang empat harokat ataupun nak baca panjang enam harokat. Tapi perlu diingat, once sahaja kita pilih mana mana satu baca mana mana mana mana satu kata di antara tiga tadi, kita kena stick dengan kadar tersebut dari awal sehingga akhir bacaan. Maknanya contoh kita mula kita pilih dengan dua. <Sessibilisanship> A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya setiap tempat Mak ayat disukun dalam bacaan kita kena stick dengan kadar tadi. Kalau dua-dua sampai daripada awal sampai habis, mak ayat disukun dua harokat. Dia tak boleh. A'udhu billahi min <Sing rajim. <singing> Bismillahirrahmanir <Sing> rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ah dia tak tak seragam dia punya kadar bacaan daripada awal sampai akhir mad ali sukun tak boleh macam tu baik kalau stick dua, 22 kalau pilih dua daripada awal sampai habis kita baca dua harakat mad ali sukun sama dengan kadar yang lain baik kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim okey penekanan pertama sekali pada huruf sin bism Bismii kena keluarkan bunyi kena keluarkan angin daripada mulut kita sebab pada huruf sini ada sifat hams. Ada sifat hams. Okey, sifat hams maknanya angin keluar daripada mulut kita ketika kita melafazkan huruf-huruf tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Arrahmani. Okey penyekalan kedua huruf ra ra berbaris atas ra maftuha bila ra berbaris atas ra ni kena baca secara tafkhim dengan tebal bismillahirrahmanirrahim ra jangan bismillahirrahmanirrahim ra jangan baca dengan tarqiq dengan nipis tak boleh sebab Keadaan yang membenarkan kita baca huruf Rho dengan keadaan nipis adalah ketika mana Rho huruf berbaris bawah. Kalau berbaris atas ataupun baris depan, tak boleh baca dengan nipis. Kena baca dengan tebal. Tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. -ha. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tak boleh. Rahmanirrahim. Huruf H Rahmani Sama dengan Rahim Huruf H Jangan baca dengan huruf H Sebab tempat keluar H dengan H pun tak sama dah Walaupun kedua-duanya keluar daripada kerongkong okay. cuma nya Huruf H, H bulat, H gelap Keluar daripada penghujung Ataupun kerongkong paling bawah Dekat kita suara Sedangkan huruf H Ha pedas, keluar daripada pertengahan kerongkong. Kena bezakan. Bismillah, ini ha keluar daripada kerongkong paling bawah. Kemudian, Ar-Rahmani, ha, Ar ha keluar daripada pertengahan kerongkong. Kemudian, Ar-Rahim, Ar-Rahim pun ha keluar daripada pertengahan kerongkong. Kemudian, kita ada ya. Kemudian kita ada mim dan kita berhentikan bacaan pada huruf mim. Jadi sekali lagi otomatik ia ya huruf ia ya matni menjadi mat arid lisukun. Okay, sama macam tadi. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirobbilalamin. <Sessizuk> Alhamdul. Alhamdu. Okey. Perlu dijaga pada lam sukun, lam mati di sini. Alhamdu alhamdu. Jangan baca lam sukun ni dengan qalqalah. Ada lantunan, ada detakan. Alhamdu alhamdu. Ah tak boleh, salah. Sebab huruf sifat qalqalah tak ada pada huruf lam. Alhamdu. Al Alhamdulillah. Ha. Baca dengan perlahan-perlahan. Jangan tergesa-gesa jangan cepat sangat. Sebab bila kita tak jaga kita, kita, bila mana kita nak baca dengan laju, tapi kita, kita tak jaga tempat keluar huruf ni. Ha. tu yang jadi Alhamdulillahi <tuh> Rabbil Alamin Bunyi sedap dah. Bunyi sedap dah tapi cacat. Okay. Kemudian huruf Ha. Kemudian Rabbil alamin Rabbil alamin. Okey, lupa dia beritahu. Okey, pada kalimah pada lafaz jalalah, ha, ismul jalalah. Okey, Allah, okey. Dekat lam kedua tu, okey, selepas lam kedua tu kita kena panjangkan sedikit sebanyak dua harakat. Alhamdulillah. Jangan dengan jangan tak ada harakat langsung. Alhamdulillah. Ha, tak boleh. Alhamdulillah, kena panjangkan sikit bacaan la tu, lam kedua ni, la, lam baris atas ni, pada kalimah, lafzul jalalah ataupun ismul jalalah. Okey. rabbi, ha, ra, baris atas. Jadi, ra ni kena dibaca dengan takhim, tebal. Rabbi, ha, rabbi, al, rabbil alamin alamin alamina ni pun kena jaga-jaga juga jangan baca ain dengan hamzah rabbil alaminah ha. satu berubah huruf kedua berubah makna ha. sama dengan ni tadi alhamdu kena jaga ha jangan baca dengan ha bulat sebab satu berubah huruf yang mana kemudian membawa kepada yang kedua berubah makna. Alhamdu, Alhamdu dengan Ha pedas, Alhamdu maksudnya segala puji. Tapi bila kita baca dengan Ha bulat, Alhamdu bermaksud segala mati. Ha, jangan berubah makna. Sama dengan kat sini, Al-Alamin. Bila dibaca dengan Ain bermaksud sekalian Alam. Tapi bila kita baca dengan Hamzah, Al-Alamin, -al sekalian Pedih. Sekalian, pedih. Ha, jangan. Alamin. Jangan. Jangan sekali. Jangan sekali. Baik. Kemudian, Ya ni pun, Mad Ali di Sukun, tak perlu diberikan penakanan. Kita beralih kepada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni pun tak perlu diberikan penakanan juga sebab kita dah sebut di awal pada kalimat pada ayat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Okey. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey, cuma mungkin dekat sini ada Lam. Kan, kedua-dua ni ada Lam. Okey, cumanya kita tak bunyikan Lam, kita bunyikan Ra. Alif baris Alif ni kita bunyikan Hamzah, Maftuhah. Ha? Hamzah bagi atas. A, kemudian kita terus masuk Ra. Ar-Rahman. Walau sedangkan ada Lam kat sini. Okey, dekat sini Lam ni adalah Lam Syamsiyah. Lam Syamsiyah ni adalah keadaan di mana... Kita masukkan lam mati ke dalam huruf selepasnya. Contoh, dekat sini kita ada alif. Lam, lam sukun. Ini asalnya lam sukun ni. Okay, kemudian kita ada roh. Tapi oleh kerana bertemu dengan huruf samsiah, ha, bertemu dengan huruf samsiah, maka lam sukun ni, lam mati ni tadi kita idoramkan. Kita masukkan bunyi dia dalam roh. Menyebabkan tak ada dah bunyi lam mati. Yang ada bunyi roh. Terus dia bunyi roh. Ar-Rahman. Ni tadi Al-Rahman, -Al tak ada dah. Dia terus Ar-Rahman. itu lam lam syamsiah. Okey, kita ada satu lagi lam, lam qamariah. Contoh pada ayat kedua tadi. al -Hamdu. Ha kan ada lam sukun kan? Bila kita baca lam qamariah ni kita jelaskan bunyi bacaan lam sukun tadi. Lam mati jadi ataupun kita izharkan bunyi lam mati jadi. Itulah Lam Qumariyah. Kita tak masukkan ke dalam huruf selepas dia, tak? Ha, tak. Okey. Baik, patah balik. Okey, selesai ayat ketiga. Kita beralih kepada ayat yang keempat. Maliki yaumid din. Maliki yaumid din. Maliki. Kena panjang. Jangan pendek. eh. Maliki. Kalau pendek ni jadi bacaan kerak lain lah. Jangan. Maliki yaumid din. Yaumid din. Okay. Maliki. Okay. Satu eh. Okay. Betul kadang-kadang dekat dekat, hur dekat huruf kaf ni kita nak kita nak keluarkan sifat hamas. Sifat sifat hams dia. Bunyi. Bunyi dan uh, silap. Angin keluar daripada mulut. Okay. Kita nak keluarkan sifat hams dia. Tapi jangan sampai kita baca macam ni. Maliki. Maliki. ah Kita Tersabdu dekat kaf ni, tak boleh Jangan, boleh Terlalu sangat nak nak Keluarkan sifat hams dia sampai kita Tersabdu, tak boleh Kena keluarkan seperti biasa Maliki Maliki Maliki, maliki. Macam tu, dia tak boleh Dibuat-buat sebenarnya Walaupun sebenarnya kadang-kadang Kalau kalau kita kata tajuk ni, benda ni memang kena berlatih Satu cakap Daripada awal tadi, benda ni perlukan kepada bimbingan guru yang berkelayakkan. Okay. Video ni sekadar, program kita ni sekadar suplemen sahaja. Jangan ambil video ni sebagai wasilah utama. Jangan. jangan. Okey, baik. Okey, jaga-jaga dekat kaf ni. Ma jangan sampai kita tersabdu. Maliki, maliki. Jangan. Maliki, maliki. Maliki. Okay, kita keluarkan saja sifat hams dia dalam keadaan tanpa kita tersabdurkan dekat kaki okay. okay, baik. Yaumi, yaumi, yaumi wau sukun wau mati. Okay, okay. wau wow ini kita panggil sebagai huruf-huruf lin. Okay, huruf lin ni bermaksud huruf yang ada sifat lembut. Dan sifat lembut ni datang disebabkan Huruf waw sukun ini, huruf waw mati ni datang selepas huruf yang berbaris atas. Contoh dekat sini waw sukun, waw mati datang selepas huruf ya, tapi huruf ya ni baris atas. Okey. Kalau ya ni baris depan, waw ni takkan jadi huruf huruf dia. Dia akan jadi huruf mat saja. Okey, u saja. Okey. Tapi oleh kerana sebelum waw mati ni ya baris atas. Baris atas. Ha, dia mesti baris atas menyebabkan waw ni jadi lembut huruf lain keluarlah sifat lembut dia yaumi okey nama pun lembut jangan jangan keras sangat mulut kita yaumi maliki yaum yaumi kita kita tekankan sangat kemuncungan mulut kita tu ketika menyebut waw sukun nah, ayakan lembut saja maliki yaumidin maliki yaum Din, mit din, Okay. Kemudian, kita ada lagi ha, Lam syamsiah, Sebab kita masukkan Lam ni dalam Dal. Bila kita sebut pun, kita tak ada bunyi Dal. Lam dah. Kita ada bunyi Dal. Yaumit Din. Yaumit Din. Ha, din. Okay. Baik. Kemudian, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, penekanan pertama pada ayat ni kalimah iyyaka. Iyyaka. Okey. Huruf kita ada huruf ya bersabdu dekat sini. Okey, ya bersabdu. Pada ya bersabdu ni kita kena tinggikan sedikit suara kita. Tinggikan sedikit suara kita. Iyyaka iyyaka. I Iy, Iy. Iyyaka jangan tinggikan sangat. Iyyaka jangan. Lembut saja. Iyyaka. Iyyaka. Okey. Kenapa kena perlu kita tinggikan sedikit suara, suara kita ketika menyebut huruf ya bersabdu ni sebab kalau kita tak tinggikan jadi apa bacaan ni kita. Iyyaka. Iyyaka. Iyyaka. Kalimah tersebut bila kita baca dan bila kita dengar balik seolah-olah ada huruf ada huruf hamzah, huruf ya mati, huruf ya baris atas. Ha, kita tak nak macam tu. Kita tak nak ada dua huruf ya, satu mati, satu, satu yang pertama mati, yang, yang kedua baris atas. Kita tak, tak nak macam tu sebab mengikut para ulama bacaan selemikian ada makna yang lain. Kalau baca dengan ya sabdu, yang ya ada satu huruf ya dan ya tu bersabdu. Iyaka maksudnya kepada engkau sahaja Wahai Allah Tapi bila kita buat Tak jaga tinggikan suara tadi tu Dia akan jadi Iyaka maksudnya Kepada matahari Kepada matahari Kan dah berubah makna dah Haa dekat sini Kena tinggikan sikit suara Okey eh, yang heboh hari tu Orang kata yang ada Ada seorang hamba Allah tu kata An-Nabru Kan Haa Ini memang Memang, memang. kita okay, tak nafikan lah Tapi Haa kena wujud para ulama alah kan tapi dia antara benda yang kita boleh kita kita kita kita boleh sebut dekat sinilah ya basablu kena tinggikan sedikit sebab tadi sebab kalau kita tak tinggikan dia kan berubah makna dah sebenarnya jangan kena tinggikan sikit tapi jangan tinggikan sangat iyakan jangan tinggikan sedikit nama pun sedikit. lembut saja kita tinggikan iyaka iyaka iyaka okey saya lagi huruf kaf. Okey. Na'budu. Ha na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey kita ada huruf sin lagi. Maknanya kita kena sifat hams ni kena ada. sifat hams angin yang keluar daripada mulut kena ada. Baik. Nasta'in. Okey pertama sekali. Lupa nak sebut huruf ain sebab huruf ain banyak kali berulang sini. Okey huruf ain Jangan kita baca dalam kalang tebal. Contoh pada ayat kedua eh. Kita patah balik ayat kedua dulu. A alamin a alamin a'a'a. Ah jangan. Jangan baca ain dengan tebal sebab ain bukan huruf tebal. Bukan huruf isti'la dia huruf istifal, huruf nipis. Bila kita sebut huruf nipis Mulut kita, ataupun bibir kita, bila kita melafazkan huruf yang nipis, kita keluarkan huruf yang nipis daripada mulut, daripada makhras dia, bibir kita tak muncung. Bibir kita tak muncung. Sebab tu bila kita baca, Alhamdulillahirrabbil'a'a. Lihat bibir. Tak muncung kan? Jangan muncungkan. Bila kita muncung tu yang bunyi tebal tu. Ha. Dia senang je. Huruf nipis, jangan muncungkan bibir. Huruf tebal je kita akan muncungkan bibir. Okey, dekat uh, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima tak jumpa lagi ayat huruf yang tebal. Melainkan tadi isti'azah tadi huruf to, huruf to. Okey. So, iya karena, saya salah, <tuh> tebal. Iya karena na'na'na'na'juduwa iya karena nastain, nastain. Okey, baik. Kita beralih kepada ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina's siratal mustaqim. Okey. Ihdina. Okey, ihdina. Okay. Ni alif. Okay. ni hamzah wasal ni. Hamzah wasal ni bila kita mulakan bacaan dengan hamzah wasal, baris dia akan mengikut huruf ketiga. Kebiasaannya lah ada dia ada kes-kes Istimewa yang tak ikut hukum ni. Okay. Tapi dalam bacaan kita ni, tengok. Hamzah wasol, huruf kedua mati. Huruf kedua sukun. Huruf ketiga, dal. Baris bawah. Okey, oleh kerana dal ni baris bawah. Hamzah wasol ni kita akan baca dengan hamzah baris bawah. I. I. Ih, dina. Ih, dina. Jangan baca dengan bunyi eh. Ha. Jangan baca dengan bunyi, bunyi orang eh, dina. Eh, dina. Eh, eh, dina. Jangan. Sebab itu bukan baris bawah. Itu bunyi lain lah. Ihdina. Ihdina. I, I, I. Okay. Ihdina. Okay. Ihdina sirat. Ihdina sirata. Okay. Kita jumpa dua huruf tebal. Huruf isti'ala. Satu huruf sad sod. Ihdina sirat. Siratal mustaqim. Okay. sad huruf tebal istila ta ni pun huruf istila dengan tengah tu pula ra tu tafkhim pun baca baca tebal sebab ra ni bergantung dengan baris dia boleh bunyi tebal boleh bunyi nipis ha, kan dah sebut tadi kan ha. so sekarang ni oleh kerana ra ni baris atas so ra ni kena baca dengan tebal tafkhim dia bukan istila dia tafkhim untuk ra ni dia tak ada istilah istila dia tak ada istilah taf, uh, istifal dia ada istilah Tafkhim dengan tarqib Tebal, nipis Okey Bergantung keadaan Okey Ihdinas sirata Okey Dua-dua ni Tiga-tiga ni semua tebal Sirata Jangan Okey Jangan baca dengan Satu Jangan baca dengan Sirata Sin Ah, Jangan baca soat dengan sin Ah, Itu dah jadi bacaan lain Baca Bacaan keraat lain Okey Sirata Kita dekat sini Keraat kita Hafs daripada afsim Soat Bukan sin Haa Okey, jangan juga baca dengan sirata. Ta, jangan baca dengan jangan baca dengan bunyi huruf ta. Sedangkan sini huruf ta. huruf ta tu huruf ta tu huruf nipis. huruf istiifal. jangan baca macam tu. Ih dinas sirata. Okey. Kemudian almustaqim almustaqim. Okey. Dekat huruf sin ni biasanya biasanya kalau orang baca dengan tak perlahanlah lah, laju lah laju, sikit lah, laju laju ataupun terlalu laju okey bila dia tak jaga dia tak jaga makhraj dia tak jaga tempat keluar huruf ha, dia akan dia akan baca macam ni ihdinassiratal mustaqim must tak nak sampai to, sampai tak sekali ihdinassiratal <Sing> mustaqim dia tak jaga dia tak jaga tempat keluar huruf ketika dia baca laju. Ah sepatutnya tak digalakkan sebenarnya. Kalau boleh baca dengan tartil, perlahan. Kita baca, bila mana kita baca tartil ni, kita baca dalam keadaan kita jaga makhraj dia, kita keluarkan huruf dia dari, dari tempat dia sambil kita memahami mana dia. Itu tartil sebenarnya. Itu yang dipanggil tartil. Baik. Baca dengan perlahan. Tak adalah perlahan sangat, dan tak adalah laju sangat. Dalam dalam keadaan kita baca tartil ni, kita jaga Huruf-huruf tu kita keluarkan daripada makhras dia. Ha, dengan sifat dia. Dalam masa yang sama, kita menghayati makna dia. Ha, itu, tartil. Ha, dah, kalau baca laju, tak jaga makhras, tak tartil nama dia. Ha, ini, ini satu teguran lah. Okay. So, bila dia baca laju, tak jaga. Sin ni bertukar jadi sod. Mus. Kadang-kadang sampai ta sekali. Musto. Musto. Ha, sudah. Sedangkan sini sin dengan ta. Musta mustaqim ha. huruf qaf je nipis-nipis tebal huruf qaf ni tebal huruf isti'ala mustaqim ha. jangan mustaqim kim dengan kaf tak boleh ha. so satu, dua, tiga kena jaga sin jangan baca dengan sot ta jangan baca dengan to qaf jangan baca dengan qaf tahu kita nak kita nak jaga nipis-nipis tapi jangan sampai qaf menjadi nipis ha. jangan Nipis, nipis, tembal. Haa, macam tu. Jaga, baca dengan, dengan perlahan. Sambil kita keluarkan huruf Bila kita baca perlahan ni, kita yang boleh kita boleh keluarkan huruf daripada makhash dia. Haa, ni satu teguran lah. Okey, baik. Kemudian, ayat yang terakhir. Okey, ayat ni saya, saya terpaksa pecahkan pada dua sebab tak cukup nafas. Okey. Sirata al-lazina an'amta alayhim. <laughs> Okey. Sirata. Okey, okay. okay, ni tak perlu diulang lah Sat, Ra dengan Ta. Dua, tiga, tiga ni tebal. Cuma Sat dengan Ta ni, isti'ala. Ra ni, tafkhin. Tapi, tebal istilah Melayu kita tebal lah. Okay. So, jangan baca dengan nipis. <laughs> jangan baca dengan nipis. Okay. Allazina. <tuh> jangan baca <tuh> Allazizi. Jangan, <baca, tuh> jangan baca dengan Zai. Allazina. <tuh> jangan. <tuh> Allazina. <Jangan>. Allazina. <tuh> Dalam keadaan hujung-hujung. Ujud lidah ni keluar sikit daripada dua bibir dua gigi kita. Siratal <Sing> ladzi ladzi ladzi ladzi siratal syir ladzi silap. Siratal lazina Okey. Huruf zal zal zal bukan huruf zai eh. Ha. Okey, <Sing> an amta ni pun biasanya dalam kelah-kelah mengaji yang Ha, saya pernah kenal di ikan. Selalu ada masalah pada An'amta Apa masalah dia? Biasa orang akan baca Suratalladina an'amta alayhim An'amta An'am Nun tu terpantul Terqalqalah Tak boleh ha, Sebab Nun bukan uruf Qalqalah okay, Betul lah kita nak okay, Sebab Nun bertemu Ain Izzahalqi Betul Izahalki. Tapi Nun ni bukan huruf Qolqalah Tapi kenapa boleh jadi Qolqalah ni Sebab kita tak jaga huruf Ain ha, Tak jaga huruf Ain Bila tak jaga huruf Ain tu yang Surakal ladhina an'am Asilap, tu betul Surakal ladhina an'am An'am Saya lagi jangan baca laju lah Kalau dah tahu banyak salah tu jangan Lepas ni kalau dah tahu banyak salah Jangan baca laju baca dengan perlahan sikit. Jangan laju sangat. Ha ni teguran. Tahu kita nak baca Quran tapi apa nak tergesa-gesa sangat baca Quran ni. Baca dengan perlahan. Baca dengan tertib. Okey. Baik. An am. An am. Ha, kena bezakan. Jangan qalqalah nun ni. Jangan qalqalah. Jangan an am. An am. An am. Ha ni mungkinlah bagi saya sebab mereka tak boleh nak Nak sebut huruf Ain dengan betul Daripada makhraj dia Bila sebut huruf Ain dengan betul ni Maksudnya Sebut huruf Ain daripada makhraj Mungkin oleh kerana Tak tak boleh nak sebut huruf Ain dengan Dengan tepat Itu yang menyebabkan kadang-kadang Dia nak sebut huruf Ain Tapi tiba-tiba Nun terkolkola Jangan kolkola huruf Nun okay. Kalau Kita baca Dan kita tahu Kita Nun dekat dekat kalimah ni Nun tu terkolkola Maknanya ada something wrong Dekat huruf Ain kita Ha, kena cek balik. Kena cek balik macam mana kita sebut huruf Ain. Macam mana kita sebut huruf Ain. Okay, baik. An-am-ta. An-am-ta. Okay. An-am-ta alaihim. Huruf Ya ni pun huruf Lin. Sebab pun huruf Lin. Sebab sebelum silap. Huruf Ya ni datang selepas huruf Lam. Dan huruf Lam ni baris atas. Okay. Alaihim. Okay. Okay. Alaihim. Okay. Okay. Okay. Okey. Okey, itu pecahan pertama. Okey, pecahan kedua, ghairil <tuh> maghmu ghairil maghdub alaihim waladdin. Okey, sebab tu pecahan dua. Ayat ni ayat ta'khir ni pasal pecahan dua, tak kena nafas. Okey. Ghairi, <tuh> huruf <tuh> ghain. Jangan baca dengan huruf ga eh. jangan baca dengan ga. Tak boleh. Gai, gai, ah takboleh. Gairi, gairi, gairi. Okey, gairi. Okey. Ah. Sekarang boleh kita nampak ro baca nipis. Sebab ro ni bagis bawah. Roh ni maksura Okey. So oleh kena ro ni bagis bawah, ro ni automatic jadi nipis. Baik. Mau movie. Ah. Okey. Oh, lupa nak bagi tahu. Goin huruf tebal. Huruf isti'ala. So, bila kita sebut roh, mulut kita muncung. Jangan muncung sangat. Natural je. Oh, roiril, roiril. Oh, Yang penting tak lebarlah lah. Yang penting bibir kita tak lebar. Huruf tebal ni, bila kita sebut huruf tebal, bila kita melafazkan huruf tebal, bibir kita tak lebar. Tak seperti huruf istighfar tadi. Huruf istighfar tadi, oleh kerana mulut kita tak muncung, mulut kita melebar sahaja. Haa. Sekarang ni huruf tebal. Ha, tadilah huruf tebal. Sat. To. Qaf. Rai dengan. Zot sekarang. Okey. Oleh kerana dia huruf tebal. Jangan lebarkan lidah. Eh jangan lebarkan lidah. Jangan lebarkan bibir. Munculkan saja mu mulut kita. jangan Tapi jangan muncul sangatlah. Jangan. Ro. Ro. Jangan terlebih sangat. Biasa saja, Natural sahaja. Gairil. Gairil. Gairil. Gairil. Magh. Mar ubu, mar ubu. Ha, huruf Zod ni special Sebab pada bahasa Arab Saja ada huruf Zod Bahasa lain tak ada ha, Bahasa lain tak ada okay, Huruf Zod ni Kita nak keluarkan adalah Huruf Zod ni keluar Katalah ni lidah kita Kata ni lidah kita, ni hujung lidah Ni belakang dia okay, Huruf Zod ni berlaku ketika mana Tepi lidah kita ni menyentuh gigi kanan ataupun kiri yang ataslah bukan bawah atas yang atas ha. gigi atas belah kanan ataupun gigi atas yang belah kiri ikut mana yang kita selesa Yang mana kita rasa kalau belah kanan boleh kalau dengan belah kanan kita boleh sebut huruf lot dengan betul lah belah kanan lah kalau belah kiri kita boleh sebut dengan huruf huruf lot dengan betul lah belah kiri lah tengok kesesatan kita ha. Macam saya saya sebelah kanan boleh belah kiri mau ah tak tak boleh ha sebab tak biasa mau ma silam bu bu bu ah tak biasa tak boleh tak tak tahu apa sangat mau bu bu mau bu bi alaihim ghairil maghdu maghbu ha perhati kalau kalau kalau kita sebut huruf tu dengan betul kita akan rasa dekat pipi kita ni lidah cuba beralih ke cuba bergerak ke sebelah kanan ataupun kiri kan cuba plastik dan cuba untuk menyentuh bukalah cuba tepi lidah tu menyentuh gigi atas kanan ataupun kiri ma'u maghzu maghzu bi alaihim ki alaihim dah dah citeri walau ah okey okey 1 2 ah okey 1 2 3 dekat walallolli ni okey pertama sekali lam wala la ni jangan baca tebal sebab lam dekat sini lam dekat sini bukan huruf isti'la dia huruf istifal so wala bukan walla ha biasa biasa orang, orang sebut wallah wala wallah sebab apa jadi satu sebab dia nasb huruf qad ha betul dia sebut tadi jangan bila kita baca laju dan ada kesalahan pada bacaan jangan jangan teruskan Kebiasaan macam tu. Baca dengan perlahan. Seluruhkan sikit, nipis sikit bacaan kita. Biar, biar lidah, biar lidah dan mulut kita ni boleh keluarkan huruf daripada tempat ni. Ha, sebenarnya, sebab itu, itu di antara hak huruf tersebut. Ha, hak huruf tersebut. Okay. So, lam dekat sini jangan tebal. Nipis je. wala. Tapi, masuk dhut tebal lah. Walau... Walau... Ah, Memang. Tapi, Mula-mula tu, wala, wala, masuk dot. Walau, ha, kalau saya baca dengan paling perlahan tu, walau, walau, dot. tu slow mo lah tu kita baca dua. Walau, dot. Ah, buat dia. Walau, masih nipis. Tapi dot masuk tebal. Masuk huruf dot terus tebal. Walau, bolin. Okay ha, dekat sini. Alif ni huruf mat dan dia bertemu dengan selepas tu huruf sukun. Eh silap huruf sabdu. Okey untuk so bacaan dekat sini kita panggil sebagai mat lazim kalimi mustaqal. Mat lazim lah senyit tu kan. So mat lazim ni tapi ya kalau kita sebut kalimi kita sebut mustaqal ke apa kan? Kena tak tahu macam mana kan. Tapi sebab bezar beza jenis akan buat beza... ada beza lah bacaan dia okey tapi uh, asy kasar dia dekat sini alif ni kita akan baca enam lah tak boleh kurang walallin <tong> ha, enam harakat dan ketika mana dekat mad lazim ni nak masuk lam tu kita tinggikan sedikit juga suara kita anna bru juga tinggikan sikit walall <tong> So, ada tiga tempat kita baca An-Nabru. Iyaka, iyaka, wa iyaka, Allah. Tiga tempat An-Nabru. Kita tinggikan sedikit. Sedikit eh, bukan banyak. Tinggikan sedikit suara kita. Okey. So, itu sahaja, uh, kita kata apa, bukanlah peringatan, bukan juga penjelasan. Benda-benda penting yang berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Sebab satu surah Al Fatihah ni kita banyak baca dalam solat kan at least paling paling kurang 17 kali sehari kan 17 kali kali sehari ha. kan payah tu kan kalau kalau kita tak jaga sangat sebab benda-benda ada setengah benda ada setengah benda ni contoh macam kolah-kolah tadi kan tapi jalah still termasuknya dalam sifat huruf sifat dia ha. ada setengah benda yang memang kita kena jaga contoh hal dengan ha Qaf dengan kaf, ta dengan to, sin dengan sod. Ini kena jaga. Benda-benda ini -benda kena jaga sebab dia berkaitan dengan perubahan huruf. Ha, perubahan huruf. Bila berubah huruf, berubah makna kadang-kadang. Ada setengah dia tak berubah macam macam kita kata dekat syurah to. Kan? Ubah jadi sin, tak berubah makna. Sebab so, bacaan lain, bacaan imam lain, kan? yang kita baca ni, imam asim, memang baca dengan sod. Bacaan lain ada baca dengan sin, ada baca dengan zai. Tapi still makna dia sama. Ha, ada setengah dia berubah huruf, berubah makna. Ha, tapi still kita tak nak berubah huruf. Ha, sebab itu dah termasuk dalam kesalahan uh, Allahnul Jali. Kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Okay, so, benda-benda tadi ni, cuba jaga. Terutama yang melibatkan perubahan huruf. Ha, itu paling kena jaga. Was dah boleh jaga, Was dah boleh boleh jaga yang huruf-huruf ni ha, kita masuk yang sifat-sifat pula tadi annabru sifat dia kan apa lagi sifat hams dia kan cuma sifat hams ni macam sin ni dia lebih kepada kesempurnaan kesempurnaan huruf dia kan kalau kalau kita buang kalau kita kurangkan sedikit sifat dia tidaklah mengubah tidaklah mengubah sangat cuma tak sempurnalah kita kata kan cuma still binjagalah okey so itu sahaja perkara-perkara penting berkenaan dengan bacaan surah al-fatihah mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada para penonton semua. Mohon maaf di atas segala salah-salah salah silap dan dan terlanjur kata. jika ada ada kesalahan pada penjelasan saya mohon ditegur pada ruangan komen di bawah ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamzika, an La ilaha illa Anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.